Oke okay, selamat siang teman-teman, pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu untuk bersama-sama belajar tentang salah satu topik dalam sosiologi yaitu tentang penyimpangan sosial dan pengendalian sosial. Materi ini merupakan lanjutan dari materi-materi sebelumnya atau bab-bab sebelumnya dalam kehidupan sosial kita di tengah-tengah masyarakat terkadang antara yang kita harapkan dengan kenyataan yang kita lihat itu selalu bertentangan terutama dalam hal-hal penyimpangan dan keamanan kadang-kadang atau bahkan banyak orang yang Cenderung mengharapkan kehidupan itu, kehidupan sosial itu selalu nyaman, selalu damai, tidak ada masalah apa-apa. Tetapi bagaimanapun juga di dalam masyarakat itu selalu saja ada yang namanya penyimpangan-penyimpangan sosial. Artinya hal-hal yang memang bertentangan dengan nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat. Inilah yang kita kenal dengan uh, tidak sejalannya antara kondisi yang kita harapkan atau dasulen dengan uh, keadaan sebagaimana adanya di dalam kehidupan sosial itu sendiri. Misalnya kita mengharapkan semua masyarakat, tentu saja semua kelompok masyarakat mengharapkan kehidupan itu yang damai, yang aman, tidak ada gangguan. Karena di dalam masyarakat itu... Ada berbagai macam karakter individu bahkan kelompok yang berbeda-beda pandangan, individu-individu yang berbeda pandangan. Maka fenomena-fenomena seperti tawuran, kemudian pencurian, pembunuhan, atau bahkan tindakan-tindakan intoleran lainnya itu selalu ada, selalu menyertai kehidupan kita di dalam masyarakat. Nah, disinilah fungsi sosiologi di dalam upayanya memahami persoalan-persoalan ini. Sebelum lebih jauh, kita harus mendefinisikan dulu apa itu perilaku menyimpang atau apa itu penyimpangan sosial di dalam kehidupan masyarakat. Sederhananya, perilaku yang menyimpang itu atau penyimpangan sosial itu merupakan perilaku atau tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang tidak sesuai dengan aturan yang tidak sesuai dengan nilai yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat jadi kalau ada tindakan individu kalau ada tindakan kelompok yang bertentangan dengan nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat itu maka Tindakan-tindakan tersebut, perilaku-perilaku tersebut disebut dengan penyimpangan sosial. Jadi sistem nilai dan sistem norma menjadi standar. Apakah perilaku itu disebut menyimpang atau tidak menyimpang itu ukurannya pada norma yang dianut oleh masyarakat. Di mana perbuatan, di mana tindakan atau perilaku tersebut muncul. Jadi perilaku menyimpang, merupakan setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat adapun menurut para ahli dari beberapa ahli menyebutkan bahwa penyimpangan adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat kata Robert Markus Perlaku menyimpang adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwewenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku-perilaku tersebut. Perilaku menyimpang adalah perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai suatu hal yang tercela dan berada di luar batas-batas toleransi, jadi sudah melampaui batas toleransi suatu masyarakat. Jadi eh, dari pendapat-pendapat para tokoh tadi, merujuk pada atau mengarah pada satu kesimpulan bahwa penyimpangan itu atau perilaku menyimpang itu diantaranya adalah pertama melanggar nilai melanggar norma yang dianut oleh masyarakat. Yang kedua, di mana perilaku pelaku yang dianggap menyimpang itu sudah melampaui batas-batas toleransi yang dimiliki oleh masyarakat. Artinya masyarakat sudah tidak bisa menerima lagi perbuatan atau tindakan-tindakan tersebut. Di antara yang ketiga adalah bahwa ada di dalam masyarakat itu orang-orang yang memiliki wewenang, orang-orang yang memiliki otoritas, entah otoritas itu melekat pada individu atau instansi tertentu. Nah, mereka-mereka inilah yang akan mengawasi atau menilai apakah perbuatan itu dianggap menyimpang atau justru tidak. Kemudian selanjutnya, sesuatu perbuatan itu disebut perbuatan yang menyimpang atau bukan perbuatan yang menyimpang pasti memiliki ciri-ciri. Jadi ada tanda-tandanya apakah perbuatan itu merupakan penyimpangan sosial atau tidak. Jadi tidak bisa serta-merta kita golongkan semua tindakan itu atau tindakan individu tertentu itu dianggap sebagai penyimpangan. Jadi memiliki tanda atau ciri. Yang pertama jadi tadi harus didefinisikan dulu apa itu penyimpangan. Jadi harus ada standar definisinya. Apakah perilaku itu dikatakan menyimpang atau tidak. Jadi kriterianya apa perbuatan itu menyimpang. Kemudian ditelusuri penyebab-penyebabnya apa. itu? Yang kedua penyimpangan itu terjadi karena merupakan konsekuensi dari adanya peraturan yang diterapkan karena adanya sanksi. Jadi kalau tidak ada aturan, yang tentu saja aturan itu memiliki sanksi, maka kita tidak bisa mengukur apakah perbuatan itu menyimpang atau tidak. Jadi kalau tidak ada aturan yang melarang orang ribut di atas jam 10 malam di suatu kampung, kemudian tidak ada sanksi tentang itu, entah itu sanksi mulai dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat yang ditentukan oleh masyarakat maka keributan di waktu atau di jam sekian itu bukan penyimpangan jika tidak ada aturan baik yang tertulis dan yang tidak tertulis tentu saja seperti yang di dalam ketika kita belajar tentang nilai dan norma yang selanjutnya penyimpangan itu ada yang bisa diterima ada juga yang ditolak oleh masyarakat karena penyimpangan itu tidak selamanya bersifat negatif jadi ada kalanya penyimpangan-penyimpangan tertentu yang bisa diterima oleh masyarakat karena rentang waktunya yang sudah berbeda artinya dari zaman sebelumnya atau dari waktu sebelumnya itu dianggap sebagai penyimpangan tetapi karena perkembangan zaman seiring dengan perkembangan pengetahuan masyarakat, maka sesuatu atau tindakan atau perbuatan yang sebelumnya dianggap menyimpang dan kemudian tidak lagi dianggap sebagai penyimpangan karena sudah diterima oleh masyarakat. Misalnya dulu bahwa perempuan kalau kita baca sejarah-sejarah Terutama dalam sejarah ketidakadilan gender, perempuan tidak bisa memiliki hak yang sama dalam mengenyam pendidikan sebagaimana halnya laki-laki. Nah jika waktu itu ada perempuan yang menentang norma ini atau keyakinan masyarakat ini maka itu dianggap sebagai penyimpangan. Tapi kemudian seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan perkembangan pengetahuan masyarakat, maka, hal-hal seperti ketidakadilan gender semacam ini kemudian tidak lagi dianggap sebagai penyimpangan. Nah sekarang, semua orang sudah bisa menerima bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk mengenyam pendidikan. Di sisi lain, juga laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berkarir di wilayah publik, jadi tidak hanya berurusan di wilayah-wilayah privat yang. Ada di rumah tangga semata. Kemudian penyimpangan itu ada yang relatif, ada yang mutlak. Yang relatif ya seperti yang uh, barusan kita bicarakan tentang uh, ketidakadilan gender atau tentang hak mengenyam pendidikan bagi seseorang, laki-laki dan perempuan. Dikatakan relatif karena kadar penyimpangannya. Jadi misalnya seseorang yang hari ini melakukan penyimpangan tidak bisa kita katakan bahwa seumur hidupnya artinya besok dan seterusnya dia akan terus melakukan penyimpangan. Karena bisa saja di waktu besok atau di waktu, waktu lain setelahnya dia bisa menjadi orang yang lebih baik. Justru menjadi orang yang mengkampanyekan untuk menghindari perilaku-perlaku yang dianggap menyimpang oleh masyarakat. Nah ini tentu saja berkaitan dengan pengaruh daripada lingkungan di mana seseorang atau di mana kelompok itu bergaul atau berinteraksi. Kemudian lanjutan dari perilaku yang menyimpang, yang bersifat relatif itu adalah pengaruh dari norma atau di atas itu nilai yang dianut oleh suatu komunitas. Jadi teman-teman eh, misalnya bisa membayangkan bagaimana antara satu kelompok sosial tertentu atau antara satu kelompok masyarakat tertentu dengan kelompok masyarakat lainnya memiliki eh, norma yang berbeda yang mereka an. Jadi antara komunitas A dengan komunitas B maupun dengan komunitas C terkadang ada norma-norma yang berbeda yang mereka an. Apa yang dianggap sebagai penyimpangan oleh masyarakat A ternyata di masyarakat B atau di komunitas B ternyata bukan penyimpangan. Misalnya kita sama-sama tahu bahwa uh, di kalangan komunitas tertentu menganggap bahwa memakan uh, apa namanya daging binatang tertentu itu merupakan sesuatu yang menyimpang berdasarkan norma agama yang mereka adu. Tetapi bagi komunitas yang lain ternyata bukan sesuatu yang menyimpang dan itu sah-sah uh, saja jadi dalam konteks seperti ini, dalam kondisi seperti ini, kita tidak bisa menjudge atau mengatakan bahwa wah kelompok A itu salah karena melarang itu atau membenarkan itu. nggak bisa. Karena mereka menganut norma yang berbeda dalam melihat atau di dalam menilai hal-hal tertentu. Itulah mengapa kemudian perilaku yang menyimpang itu bersifat relatif. Kemudian yang kedua adalah pengaruh situasi dan kondisi. Nasikor ini berkaitan dengan waktu. Jadi rentang waktu di mana perilaku itu dilakukan. Seperti yang sempat kita singgung sebelumnya bahwa ada di zaman di zaman dulu di zaman di zaman bahkan pra kemerdekaan Dianggap sebagai sesuatu yang tidak layak. Tetapi sekarang, lagi-lagi seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan perkembangan pengetahuan, karena masyarakat sudah berinteraksi dengan masyarakat yang lain, kemajuan teknologi, maka hal-hal yang dulu dianggap tidak layak, hal-hal yang dulu dianggap melanggar norma sosial hal-hal yang dulu dianggap menyimpang sekarang diterima bahkan dianggap sebagai sesuatu yang wajar adanya lumrah dan itu biasa saja dulu saya sempat ingat bahwa sebentar waktu sekian beberapa tahun dalam komunitas di mana saya hidup bahwa perempuan itu tidak bisa menggunakan atau mengenakan celana layaknya laki-laki. Jika mengenakan celana, setidaknya di komunitas itu mencibir. Bukan hanya keluarganya, bahwa itu penyimpanan. Jadi perempuan harus menggunakan rok. Tetapi seiring perkembangan waktu, sekarang bahkan itu sesuatu lumrah saja. Jadi relatif. Atau seperti yang kita contohkan tadi di zaman -di zaman pra kemerdekaan jauh sebelum itu kalau kita tolak ukurnya di era Raden Ajeng Kartini bahwa nggak bisa perempuan itu mengenyam pendidikan disetarakan dengan laki-laki tapi kemudian karena tadi perkembangan masyarakat atau masyarakat sudah berinteraksi dengan masyarakat lain, perkembangan pengetahuan, pengetahuan masyarakat semakin luas. Maka hal itu kemudian diterima dan bahkan menjadi prioritas untuk saat ini. mana hak itu sama bagi setiap orang, baik itu laki-laki maupun perempuan. Inilah eh, yang menjadi tolak ukur bahwa perilaku menyimpang itu bersifat relatif. Kemudian yang ketiga adalah tempat di mana perbuatan itu dilakukan. Jadi lingkungan sosial yang berbeda akan berpengaruh pada penilaian kita terhadap perilaku itu dianggap penyimpangan atau bukan penyimpangan. Yang paling umum atau yang paling bisa kita lihat adalah bagaimana antara Desa dan kota kemudian melihat perilaku-perilaku uh, yang sama, tapi kemudian dianggap menyimpang. Kemudian, sifat penyimpangan seperti tadi, bahwa penyimpangan itu ada yang bisa diterima, ada juga yang tidak. Tidak bisa diterima atau yang secara mentah-mentah ditolak oleh masyarakat. Artinya dengan kata lain, ada yang namanya penyimpangan positif, ada yang namanya penyimpangan negatif. Yang pertama, penyimpangan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Ya tentu saja, karena tidak sesuai dengan norma, maka dia disebut sebagai penyimpangan. Tetapi dia mempunyai efek yang positif, mempunyai dampak yang positif terhadap kelompok bahkan kepada individu itu sendiri atau bahkan kepada sistem sosial yang dianut oleh masyarakat tertentu. Karena apa? Karena perbuatan yang dalam tanda kutip dianggap menyimpang itu berupaya atau berusaha untuk mewujudkan suatu harapan atau suatu cita-cita karena apa yang dilakukan atau karena perbuatan yang dianggap menyimpang itu mengarah pada nilai-nilai sosial yang ideal atau yang diharapkan atau yang dicita-citakan oleh mereka yang melakukan tindakan yang dalam tanda kutip dianggap menyimpang itu. Tetapi karena cara atau tindakan yang mereka lakukan itu terlihat seakan-akan atau seolah-olah tindakan itu menyimpang dari norma-norma yang sedang dianut oleh masyarakat pada saat itu. Yang sebenarnya tidak tidak bertentangan. Ya mungkin masyarakat tidak menerimanya atau menolak itu karena belum bisa menerima dengan alasan, dengan uh, kondisi tertentu. Misalnya seperti tadi wawasannya masih belum sampai kepada itu, kepada uh, tahap untuk menerima tindakan. Seperti misalnya yang dilakukan oleh R.A. Kartini dalam menyuarakan hak-hak perempuan itu. Kemudian pergaulannya dengan Komunitas lain yang masih kurang sehingga tindakan-tindakan itu uh, dianggap atau seolah-olah merupakan tindakan yang menyimpang. Jadi, Raden Azeng Kartini mempelopori atau menerobos nilai-nilai kehidupan masyarakat pada waktu itu, di mana dia merasa uh, tidak adil. Bagi kaum perempuan, sehingga kemudian kita tahu bahwa beliau merupakan salah satu pelopor untuk konteks Indonesia, merupakan pelopor gerakan emansipasi dari wanita-wanita di Indonesia. Kemudian, selanjutnya adalah penyimpangan yang bersifat negatif ini banyak kita temui di dalam kehidupan sosial kita di tengah-tengah masyarakat jadi yang tentu saja kalau yang penyimpangan negatif ini memang dia mengarah kepada pelanggaran dari norma-norma sosial yang hidup di dalam masyarakat. Jadi betul-betul uh, sebagai satu pelanggaran. Jadi kalau yang sebelumnya kan seolah-olah dilihat atau seolah-olah terlihat seperti perbuatan yang menyimpang. Nah kalau ini betul-betul penyimpangan. Karena memang selain berakibat buruk, selain merugikan si pelaku, juga merugikan bagi masyarakat, bagi komunitas Di mana perbuatan itu dilakukan Kita tahu misalnya bahwa di mana-mana Pembunuhan itu tidak hanya merugikan orang Yang dibunuh atau korban Tetapi juga bagi masyarakat karena nanti melahirkan keresahan-keresahan di dalam masyarakat tetapi juga bagi si pelaku begitu juga dengan penyimpangan-penyimpangan lainnya yang kita lihat di dalam kehidupan sosial atau yang kita baca di berita yang kita tonton di televisi dalam keseharian kita oke kemudian Uh, seperti apa sih bentuk-bentuk penyimpangan di dalam kehidupan sosial itu apakah bisa uh, kita bedakan bentuk-bentuknya, apakah bisa kita langsung bisa baca ketika ada satu tindakan sosial.